Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di tanah air. Terdapat banyak sejarah di balik kemegahan yang dimiliki Candi Borobudur. Bahkan Borobudur menjadi Candi Buddha yang terbesar di dunia. Di balik kemegahan yang dimiliki oleh Candi Borobudur, nyatanya masih menyimpan berbagai misteri yang masih belum bisa terungkap. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Danau Purba Candi Borobudur Menurut kabar yang beredar, tempat yang saat ini dibangun menjadi Candi Borobudur merupakan wilayah bekas Danau Purba. Hal ini menurut penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jenjang S3 Departemen Geografi Universitas Gajah Mada. Diperkirakan bahwa danau itu terbentuk pada saat zaman Pleistosen. Danau purba tersebut hilang karena mengalami pendangkalan secara alamiah dan intervensi manusia. Dari hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa pendangkalan tersebut dapat diteliti dari material penutup endapan danau berbentuk hasil aktivitas vulkanis Gerakan masa tanah dan batuan secara tektonis Relief tersembunyi Terdapat sebuah relief yang tersembunyi di kaki candi Yang dikenal dengan sebutan karmawi bangga Relief tersebut melukiskan adegan kriminal yang cukup sensitif Mulai dari pemerkosaan, pembunuhan sampai aktivitas kekerasan yang lain Tak ada yang tahu menahu mengenai relief tersebut disembunyikan jam raksasa Bukan hanya sebagai tempat beribadah, candi ini juga mempunyai misteri mengenai jam raksasa. Borobudur mempunyai 72 stupa dengan bentuk lonceng terbalik. Stupa utama berada di tengah yang berfungsi untuk jarum jam. Kemudian stupa kecil di sekelilingnya adalah penanda. Sinar matahari akan menciptakan bayangan stupa besar dan melewati stupa di bawahnya. Tapi belum diketahui secara pasti cara untuk membaca waktu di jam raksasa tersebut. Mitos Kuntobimo. Bila diperhatikan candi Borobudur ada sejumlah stupa berlubang yang di dalamnya ada arca Kuntobimo dengan bentuk dharma cakra. Mitos yang beredar bila menyentuh patung tersebut lewat lubang stupa maka seluruh keinginannya akan tercapai. Bagi pria disarankan menyentuh jari kelingking dan wanita disarankan menyentuh jari kaki. Singa Urung Patung dengan bentuk singa tersebut terletak di sebelah kiri dan kanan tangga saat masuk ke area candi. Dalam bahasa Jawa, singa urung adalah harimau gagal dan mempunyai mitos cukup seram. Kabarnya bila pengunjung yang akan menaiki patung dan berkata kasar,